Sobat info Membicarakan Cristiano Ronaldo Dan Lionel Messi Tidak pernah ada habisnya ya Terutama jika menyangkut Rivalitas Aroma persaingan Ronaldo dan Messi Hingga kini masih terus berlanjut. Kedua bintang tersebut Dianggap sebagai pemain terbaik dunia Dalam satu dekade terakhir Hal itu Bisa dibuktikan dengan Peraihan gelar individu Seperti Ballon d'Or kira-kira skill individu siapa yang terbaik? mau tahu? jangan lupa subscribe dulu ya dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. mencetak gol. dalam urusan mencetak gol keduanya sama-sama memiliki kemampuan yang sangat bagus. Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi masing-masing sudah mengemas 622 gol bersama klub. Peraihan yang tidak jauh berbeda. Wajar tentunya jika keduanya sama-sama mendapatkan skor sempurna 10. Sundulan Dalam urusan Sundulan, Ronaldo lebih baik daripada Messi. Ronaldo mendapatkan nilai 9 dalam hal Sundulan.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 Sedangkan Ronaldo hanya mendapat nilai 7 karena sering dianggap melakukan diving saat bermain. Skor akhir dari 9 kemampuan individu tersebut, skor akhir menunjukkan Messi sedikit lebih baik daripada Ronaldo, meski total mengumpulkan nilai 77 puluh tujuh untuk kesembilan aspek tersebut.